Jangan tepuk tangan dulu. Ini kita masih kuat, dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik ada yang setuju? Pasti semua akan ngomong tidak setuju. Tapi ingat bahwa kita itu masih import separuh dari kebutuhan kita, satu setengah juta barel minyak dari luar. Masih import. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. negara kita ini, kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang naik pertelait negara lain yang nanya BBM bensin itu sudah berada di angka 31.000. Di Jerman, di Singapura 31.000. Thailand sudah 20.000, kita masih 7.650. Karena apa? Disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu. Ini kita masih kuat. Nah, itulah tadi kawan terkait penyampaian Presiden Jokowi. Apakah setuju harga BBM naik? Ya, karena ternyata selama ini BBM kita disubsidi. Kemudian Pak Jokowi Kali -kali. membandingkan harga BBM yang di luar negeri. Nah, mungkin di sini saudaraku yang pakar ekonomi khususnya ada yang lebih paham, ya kenapa bisa seperti ini, padahal negara kita ini kan negara yang kaya akan minyak minyak mentah ya mungkin kalau Singapura mahal ya mungkin, karena di sana memang tidak ada no, minyak mentah adanya di Indonesia nah kalau saya pemikirannya begitu, di Indonesia ini kan banyak minyaknya kalau murah ya wajar lah ya kan, tapi kalau di Singapura dibandingkan Singapura, memang Singapura dia kan tidak punya minyak mentah tidak punya sumber daya alam minyak. Nah kalau dia mahal wajar. Nah tapi bagaimana menurut pendapat sahabatku. Eh, terkait pernyataan presiden ini. Eh presiden Jokowi. Ya mungkin ada masukan atau tambahan. selama berdiskusi bagikan videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.